minimal target kita dalam satu bulan ini harapannya empat kali lima kali harus closing habis 80 unit itu yang harusnya kita masih punya jeda waktu dua tahun tapi apa strateginya memang dia tidak boleh pakai pikiran cukup saya yang mikir mereka jalankan memang ini sudah otoriter berarti apa penguasaan finansial engineering ini penting. Berarti apa? Kita pelajari secara utuh way out atas keuangan keluar itu bagaimana. Nah ini yang kita pelajari sungguh-sungguh. Maka banyak pengusaha properti di awal tidak menguasai atas finansian way out keluarnya atas risiko-risiko bisnis. Hanya nego panjang, itu selalu gitu pikirannya. Alhamdulillah hanya DP 5 juta bisa jualan. Eh, konyol itu. Kenapa konyol? Tahu-tahu perjanjiannya salah. Contoh kasus, ada satu murid santri di daerah, ambar ketawang. Pak, sudah DP, hampir 500 juta, tetapi akhirnya sekarang mangkrak, gara-gara apa? Karena 500 juta yang jadi kurang lebih 30 unit dalam perjanjian salah. Karena nilainya 1,2 jadi 30 unit, keluarnya 40 juta. Harusnya dalam perikatan jual-beli dengan notaris, pihak penjual, developer bisa mengambil satu pecahan sertifikat senilai 40 juta. Karena dia sudah bayar 500 juta, harusnya bisa mengambil berapa? Minimal 11 kapling tapi sekarang nggak bisa. Ini contoh, karena tidak disebutkan dalam perjanjian tadi. Berarti apa? Finansial engineering adalah mengelola risiko atas bisnis pihak developer. Penguasaan finansial engineering itu adalah menjadi kunci keberhasilan dalam usaha properti, karena finansial engineering adalah menyelesaikan persoalan atas keuangan apabila terjadi yang paling buruk. Contoh kasus lagi baru aja kitandapingi satu santri bebaskan tanah per meter 5 juta totalnya hampir 6kelatan ya. Bagaimana caranya Alhamdulillah dari 6 dari 6li ya karena 1200-an meter ya otomatis kebetulan di tapaknya itu lebarnya tinggal motong-motong-motong. Jadilah 10 kapling. Berarti satu kapling berapa? Bisa 600 juta. Maka bagaimana langkahnya? Langkah pertama, karena kebetulan orang tuanya sudah meninggal, maka apa yang dilakukan? Pola pertama, pecah waris dulu sesuai dengan jumlah kapling. Karena pecah sertifikat, itu maksimum 4 plus 1 induk Dalam perjanjiannya harus ditulis dengan benar. Kita bisa mengambil satu sertifikat senilai 600 juta. Terus kedua apa? Kalau sampai jualan saya bilang. Karena sudah mengeluarkan cukup banyak. Kalau nggak bisa cadangan sekarang hanya tinggal 500 juta untuk rumah contoh. Kalau nggak bisa jualan bagaimana? Nah ini. Apa yang kalian lakukan? Otomatis. Strateginya harus kedua dijalankan. Tolong carilah saudaramu, temanmu yang membeli dulu tanah paling tidak. Satu kapling, dua kapling, nggak usah untung. Tetapi barang itu titipkan kepada kamu untuk dijualkan kembali ada bagi hasil. Berarti apa financial engineer nya Mensolusikan apabila tidak terjadi penjualan. Ada plan dua. Plan tiga bagaimana? Ya, Tolong, Ya, dijual dulu tanah, ya dijual dulu tanah, untungnya sedikit sekali, ya untung sedikit kali Tetapi plus satu kesatuan bangunan tanah dan bangunan harganya 1,5 rencananya. Tetapi apa dalam PPJB hanya dibayar tanahnya dulu, ACB lunas atas tanah, sisanya dia borongkan. Artinya ada kewajiban bangun. Tapi rata-rata teman-teman kan enggak. Karena hpp nya 1,1. Teman-teman jual 1,5 harga perdana 1,1. Tanah dan bangunan. Apa? Nah, pasti dikejar-kejar itu. Padahal 1,1. Itu untuk bayar tanah semua. Enggak ada stok spare. Untuk pembangunan. Inilah yang banyak hal yang dilakukan. Terus apa lagi? Rata-rata teman-teman lakukan apa? Cari. Pembiayaan di dunia perbankan. Mulai lagi nih, apa jadi risikonya semakin besar. Banyak hal dalam financial engineering berarti apa yang dilakukan. Terkait setelah itu, setelah finansialnya, oh penyelesaiannya ini harus dilakukan bukan dengan cara uang, tetapi dengan cara negosiasi. Seperti contoh, satu perumahan kita, anak santri kita negokan, di karena Progo, apa yang dilakukan supaya dia tidak perlu minta tunai? Apa yang dilakukan sudah kita kasih empat kapling plus unit rumah, dan tiap bulan kita kasih dua juta lima ratus. Tapi hari tanah sampai itu lunas. Apa yang terjadi sekarang? Kita lunasi malah enggak mau. Kenapa? Karena begitu lunas dua juta dia tidak terima. Ini contoh berarti penyelesaian dengan penyelesaiannya dengan apa? dengan cara negosiasi, bukan cara kita harus cari uang. Kasus lagi, satu contoh ada tanah di daerah Sleman. Bagaimana negosiasinya? Dua 500 delapan, meter ketemunya 2,8 koma delapan kali kurang lebih satu berapa? Satu koma Kebetulan lebar depannya 23, 21, 21, mundurnya kurang lebih totalnya 520, lebih kurang lebih 27. Apa yang dilakukan? Nilainya 1,2. Apa nego kami? Dia hanya tak kasih 50 juta, negonya, karena tanahnya sudah lama sekali, nggak laku-laku. Tak kasih 50 juta. Sisanya berarti dia setara dengan mendapatkan, karena orang tua ini, Setara dia mendapatkan uang tunai 1,1. Atas koma 1,1. Asumsi seperti dia masukkan ke perbankan dia dapat bagi hasil. Nah, tiap bulan kita berikan bagi hasil pada mereka. Bukan harus jualan. Nah, ini contoh. Berarti ini apa? Mempelajari karakteristik kepada pihak pemilik tanah. Banyak hal yang kita lakukan. Satu contoh lagi. Ada kontraktor. Dananya hanya terbatas untuk satu selesai hampir lima 350 juta. Tetapi dana kita hanya punya tajangan dua 200 Berarti minus. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sama kontraktor, tolong jadikan dulu fasa depannya. Tampak luar jadi semua. Tolong bagian dalam jangan dikerjakan sama sekali. Malah karpotnya sudah jadi, taman sudah jadi, tapi dalamnya jangan ada yang jadi. Begitu pintu dibuka, belum plafon belum acian, belum lantai, belum saniter, kosongan. Tetapi dari luar sudah tampak jadi. Terus bagaimana bahasa marketingnya? Ini memang sengaja kita terjadikan, supaya ibu punya rasa kepinginnya ibu kayak apa. Ada keterlibatan rumah dengan pemiliknya. Nah inilah contoh-contoh pentingnya ilmu ya Ilmu finans, diawali ilmu finansial engineering, berarti harus menguasai FS-nya dari problematika FS itu kan hanya cash out, cash in selalu teman-teman cash in-nya hanya lawannya jualan tidak pernah, jarang sekali, kalau nggak jualan apa? jualan perdana, apalagi investor, apalagi selalu dunia perbankan, nah inilah yang Hampir dunia perbankan kita tidak, hanya kita kasih tahu, tapi itu bukan solusi menjadi solusi pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima, tidak. Kalau sampai kita pinjam perbankan, itulah ada solusi yang sangat-sangat emergensi yang kita sudah tidak membuatnya. Tapi itu adalah cadangan terakhir dan jarang dilakukan oleh teman-teman semua. Setelah itu apa? Oh, penjelasannya yang harus ada uang harus jualan atau dengan negosiasi. Nah, pada saat negosiasi apa yang harus dilakukan? Tapi harus bagaimana kalau jualan? Contoh ya, berapa cara jualannya berbeda dengan cara jualan yang lakukan yang ada di cilacap. Mungkin itu pengantar kami ya sekilas pendek yang kami lakukan karena teman-teman itu ada yang mengatakan lah saya mau belajar properti finansial engineering tapi saya nggak pernah suruh bayar, saja saya jawabannya lah kamu teman-teman ini sudah sekolah mahal-mahal 4 tahun, lima tahun kenapa sampai nggak punya uang cukup belajar di sini terus 1 tahun insya Allah sudah punya uang, dan insya Allah kami berani tanding untuk lebih baik daripada teman-teman sekarang, itu aja nah inilah yang kita lakukan di pesantren properti, ya insyaallah, dalam program akhir di Financial Engineering, bagi teman-teman yang punya proyek, ada kesulitan. Kami pun berani atau mau, ya memandu teman-teman sampai tiga bulan, khususnya bagaimana menyelesaikan, menyelesaikan, menyelesaikan, atas penjualan atau atas casingnya. Barusan aja. Ada Santri, yang sudah 2, 15 tahun lalu, tapi dulu namanya Properti Plus Indonesia, ya dari Jawa Timur. Pak bang, saya masih punya stok ini, 90M. Sudah pusing banget, biar hutang saya segera lunas, karena hutangnya mereka hampir 40M. Apa jawaban saya yang kita lakukan? Saya jawab, ya kasih waktu 6 bulan lah, selesai. Tetapi apa syaratnya? Tolong luruskan niat dulu. Karena dia dulu alumni dari Sentolo. Luruskan niat. Apa itu? Dulu waktu kamu masih miskin. Belum punya apa-apa. Ya kan? Nawa kan untuk nolong orang lain. Bukan semata untuk pribadimu. Makanya program-program kita sekarang di awal. Luruskan niatmu Bagaimana hidupmu manfaat untuk sesama. Karena semakin kamu mau kejar dunia, semakin kamu haus, semakin kamu kerja dunia, semakin nggak didapat. Nah inilah, di awal itu dulu, bismillah. Kalau nawa itunya nolong, pasti Allah akan menolong kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukannya pada saat kalian kesulitan, minta tolong sama orang lain? Bukan. Pada saat kita ada kesulitan, maka tolonglah orang lain. Semampu kita berbuat. Demikian pengantar dari kami. Ya hanya pendek, itu bagai preview atas kelas yang financial engineering. Ya Di financial engineering nanti juga akan nyambung langsung kelasnya marketing bisu yang sudah kita terapkan, itu baru sampai jurus 7, Alhamdulillah baru jurus 7 sudah 20 unit. Dan ini sudah dicoba dua lokasi, namanya Balai Tuan Kumbah Marta dan Mahkota Al-Fatih, minggu ini akan dicoba lagi satu satu lokasi namanya Balik Tuanku Mbah Zono. langsung ada beberapa lokasi-lokasi akan kita terapkan. Memang ini tidak bisa hanya sekedar edukasi, tapi memang harus pendampingan, harus supervisi, harus terdoktrinisasi dulu. Demikian dari saya, monggo waktu persilahkan diskusi aja. Diskusi santai aja. Baik, Bapak terima kasih banyak atas mungkin pengantarnya teman-teman. Jadi ini dilanjutkan sesi diskusi aja, santai aja teman-teman yang punya mungkin dari penjelasan Bapak tadi, mungkin ada yang sudah pernah mengalaminya atau seperti apa. Yang ingin ditanyakan, monggo request dulu, nanti akan kita arahkan untuk bertanya. Eh, Oke, ini ada Mas Muhammad Aminullah, monggo langsung dinyalakan miss-nya, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Putri sudah ngasih kesempatan buat saya. Eh, izin bertanya karena saya masih apa namanya masih awam mengenai properti. Dan juga mungkin sekarang malam ini suatu bentuk pembelajaran bagi saya untuk bagaimana kemudian bisa tahu bagaimana ilmu properti itu sendiri. Mungkin saya ingin bertanya kepada pemantik tadi ataupun ke Bapak yang menyampaikan tadi bahwa kalau misal teman-teman kalau... itu mondok di pesantren properti maka ada beberapa benefit yang mungkin kalian dapatkan dan skill properti mungkin ya Pak ya namun saya ingin mengetahui e, lebih jelasnya gitu terkait e, persantren properti itu seperti apa dan apa peluang peluangnya gitu loh pak kalau misalnya nyantri di situ mungkin itu kak putri sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa beda, -beda ya? jadilah kalifah, jadilah seseorang yang manfaat. Saya nggak menjanjikan untuk jadi kaya, ya kan? Karena paradigma itu kalau belajar pengen pengin kaya gitu. Tapi ya itu mungkin kadang-kadang kan kebalik. Tapi namanya apapun bisnisnya, ujung-ujungnya adalah properti. Apapun ilmunya, ujung-ujungnya adalah ilmu properti. Gitu mas. Benefitnya apa? Saya juga nggak tahu. Masnya aja pengen benefitnya, penginnya apa? Mungkin itu yang apa ya? Ya kita ngajari anak-anak muda untuk belajar properti gitu kan. Supaya apa? Mungkin Bapak Masnya biar bilang hampir generasi milenial sekarang terancam semua tina Apakah yakin toh? Begitu lulus kuliah 2 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian punya rumah enggak? Terlalu berat. Tetapi insya Allah, lulusan Sentoro 1 2 3 tahun kemudian walaupun dia anak SMA yakin sudah bisa punya rumah. Karena apa? Mohon agar Bapak ya, Pak. Bapak Besar, kurang mas. Bapak, apakah sudah tersambut. Enggak, enggak, mas. Dapat demit itu uang enggak, enggak. Malah kita nomboi. ya. Jadi benefit itu bukan di materi, tapi bagaimana benefit kita bisa memberikan manfaat untuk sesama. Tapi mungkin pertanyaan ini karena pertanyaan yang, anu ya, pemula yang nggak ini nanya ke Mbak Putri ini bisnis properti bagaimana bisa mengatasi. Begitu ya Mas. Ya, Bapak Mas. Mungkin nanti uh, bisa dilanjutkan dia cek lebih lanjut mengenai hal -hal. ini ada di Lebiancia, monggo langsung on mix kak Baik, selamat malam bapak. Perkenalkan, saya Lebian Sasa Putra dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya kemarin sempat mau ikut program yang akhir bulan ya, beberapa waktu yang lalu yang baru saja dilaksanakan cuman betulan ada kegiatan, jadi belum sempat uh, mengikuti program tersebut. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, Pak. <tuh> saya sempat ditawari uh, oleh orang uh, di daerah saya. Uh, dia ingin menjual uh, lahan luasnya kurang lebih 2.500 meter persegi. Untuk suratnya ini, uh, statusnya sudah sertifikat hak milik. Tanah pekarangan cuman kendalanya di sini. Pemilik pertamanya itu tidak diketahui lagi keberadaannya. Nah, jadi saya pribadi uh, masih ada sedikit keraguan terkait uh, untuk proses balik namanya nanti. Nah, saya mohon dibantu sama Bapak, kira-kira uh, bagaimana dengan kondisi pemilik pertama yang sudah tidak diketahui lagi? Apakah memungkinkan? Uh, ataukah bisa untuk dibalik nama menjadi nama saya pribadi Agar nantinya bisa saya lakukan pemecahan dan di-develop menjadi beberapa unit rupa Demikian Pak, terima kasih Mata Nuan Mas, jadi gini Transaksi rumah, transaksi properti itu kan transaksi surat Bukan transaksi barang Maka kita pelan-pelan sekarang edukasi ke masyarakat Edukasi, tolong kalian jangan tergiur atas rumah murah, atas rumah yang bayarnya ke developer, enggak, saya. atau boleh bayar ke developer atau PPJB di developer, jangan. Mulai edukasi, beli rumah adalah transaksi surat, maka sebelum kalian beli, tolong lihat pecah sertifikat atas nama dia dan ada IMB-nya tidak. Kalau dia mengatakan induk, maka jangan lakukan PPJP developer. Tapi harus berani developer tadi melakukan PPJP di notaris. Kalau notaris berani, berarti kepemilikan itu sudah sah atas dia. Karena dilakukan dengan benar. Tetapi kalau developernya nggak mau, maka jangan sekali-kali kalian melakukan PPGP di developer. Itu contoh. Berarti apa kasus mas ya tadi? Sertifikat atas nama pihak pertama. Tapi orangnya enggak ada. Gitu mas? Siap, benar pak. Jadi saya ditawarkan untuk membeli lahan Oke, luas. Oke, bentar, bentar, bentar mas. Cukup ya, siap, siap Enggak ada. Enggak ada itu enggak ketemu atau apa? Jadi, eh, lahannya ini itu lahan ekstras migrasi pak. Jadi, untuk orang-orangnya ya, Mas. Tolong jawab aja. Orangnya itu enggak ada, pergi atau enggak ketemu. Tidak diketahui, Pak, keberadaannya. Oke. Okay. Tidak diketahui. Yang kedua, sertifikat aslinya di mana sekarang? Sertifikat ada di pemilik eh, tangan ketiga, Pak. Dan ketiga Sertifikat asli pegang, dipegang pihak ketiga, gitu. sertifikatnya dipegang oleh pemilik yang sudah membeli ke dari ketiga kali, pak, udah tiga kali transaksi, pak. Halo, Mas. Atas saksi hati ada bukti pembeliannya enggak AGB PPGB secara notaris ada nggak untuk jual belinya dari kepala desa atau lurah Pak tidak melalui notaris Pak di bawah tangan Pak di bawah tangan semua maka apa yang dilakukan pasti tidak bisa pasti saya katakan tidak bisa kecuali Orangnya sudah enggak jelas, tetapi ada PPJB secara notariil dan namanya PPJB lunas secara notaris itu baru bisa. Maka masnya pertama, yang apa yang dilakukan? Tolong masnya datang ke notaris PPAT ya, dengan membawa kopi sertifikat minimal bertanya. Kasusnya ini kayak apa? Notaris pertama, notaris kedua, notaris ketiga. Teorinya tidak bisa. Dan masnya saran saya, jangan, semurah-murah apapun, jangan. Sudah. Saran saya adalah itu. Berarti apa? Kuasa tadi tidak ada namanya sudah ketiga. Kuasa substitusi itu enggak bisa. Harusnya kalau sampai bisa, itu harus yang menandatangani adalah yang pertama kali yang memberikan kuasa. Contoh, saya punya tanah mas, dibeli oleh masnya, kuasa jual di masnya atau tahu Masnya jual ke orang lain terus jual orang lain lagi bisa nggak orang yang ketiga itu menjual tidak bisa karena harus Masya sendiri yang menjual tanah tangannya tidak bisa substitusi atas kuasa gitu Mas siap Bapak terima kasih untuk tanya -tanya. Tanya notaris yakin tidak bisa kalau bisa ya nggak tahulah tapi nggak berani de kalau saya Gitu ya, Mas. Matulun. Siap. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas banyak, Pak, dan terima kasih atas jadanya, Mas. Ini di kolom chat ada dari, ya, tadi ada yang menanya atas nama Pak Salibarok. monggo nah, tulahkan open Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih waktu dan uh, kesempatannya. Avan, ini maaf belum bisa buka kamera karena ada sesuatu. Jadi saya ingin bertanya, gini Pak, uh, misalkan kita mau beri tanah letter C, ya kan? Dan kita ingin membuat kapling di situ. Itu kan apakah betul Pak BPN itu mensyaratkan atau memberikan waktu yang cukup? panjang ya kan untuk bisa menjadi SHM yang untuk selanjutnya dari SHM kita mau potong-potong sehingga menjadi kapling itu satu nah, terus yang kedua strategi e, pemasaran nah strategi pemasaran kan gini pak itu kan kalau sudah jadi kapling kan betul ya apakah betul itu dibayar satu-satu dan harga itu berbeda-beda antar daerah karena yang kita tahu dari kota kota saya harganya segini, kota tetangga harganya segitu. eh Jadi kok harga per satu menjadikan per nama satu sertifikat itu beda-beda plus dikalikan banyaknya sertifikat. Sehingga misalkan itu ada misalkan jadi 10 kapling, seakan-akan nilainya untuk mengeluarkan sertifikat yang dari notaris itu bahkan kita terkuras dana dari dana mencapai dua kapling. Itu apakah betul seperti itu atau ada saran yang lain, Pak? Mohon penjelasannya. Namunnya belajar ikut board game besoknya, Mas. Nah itu sudah di awal, sudah salah. Ya. Nah itu kan makanya belajar properti itu kan mahal banget. Belajar properti itu mahal yang sangat. Sekali salah, kalau sekedar ilmu pengetahuan, boleh. tetapi kalau kalian teman-teman sudah mau masuk ke dunia properti, Tolong minta pendampingan, itu penting Mas. Karena begitu keluar dari Sentolo, dari pesantren itu, seolah-olah sudah kayak pemain silat yang sudah punya pedang tajam, padahal belum pasti Dan ini yang ngeri. Ngeri sekali. Karena begitu kalian tidak ada pendampingan, ya siap siaplah kehilangan kebahagiaan kebagian. Ya, itu penting. Contoh satu kasus, letter C, kok disertifikat, Ya kan? Baru sertifikat dijual, dipecah-pecah. Mungkin setahun-dua tahun nggak selesai-selesai, Mas. Tahu-tahu sertifikatnya pecah jadi 20-30. Eh, enggak bisa tuh harus atas nama PT. Serea yang nggak atas nama PT bisa nggak bisa, pecahnya 55. Berapa biaya yang akan dikeluarkan. Berarti apa seharusnya? Bapak, suaranya oh. saya ya. dijual. Dijual, sudah mengikuti tiga juta, dua juta, tiga juta, dua juta, dua juta, dua pecah dua juta, dua juta, dua juta, dua juta, dua juta, dua juta, dua juta, dua juta, dua juta, perlu juta, pecah, juta, di mana di 2 juta, 3 juta, di sana selesai berarti apa jualnya kita cukup gilik letter sheet lagi berapa penghematannya ratusan juta Mas belajar ini baru satu kelas belum tadi bilang apa pecah biaya macam-macam aduh masih jauh Mas jangan coba-coba dulu kalau untuk ilmu pengetahuan nggak apa-apa dah ikut aja kelas yang tiga hari oh, itu, iya. yang tiga hari hanya murah meriah itu oh iya bayar, bayar jutaan Gih, terima kasih, Pak, penjelasannya. Terima kasih. Sampai-sampai. Satu lagi. Monggo. Terima kasih, Mas Terima kasih, Saya menghubungi Adrin ya, terkait pelaksanaan kelas yang 3 hari. Agar tidak salah langkah. Ini atas nama Pak Hoi. Monggo Pak Hoi. Langsung ambil saja. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Putri. Izin menanyakan ada dua poin, Pak, terkait finansial dan ilmu negosiasi. Ini kemarin saya coba bikin perhitungan perencanaan finansial, Pak. Cuman memang masih basic banget. Jadi apakah di poin perencanaan itu ada poin-poin kunci yang memang harus disiapkan secara matang Contoh mungkin di perencanaan legalitas gitu, Pak. Ya, itu masih biayanya berapa, terus apa namanya, perizinan, serta dikonstruksinya. Serta ini, Pak, yang kemarin menjadi PR saya setelah dijalankan itu, apakah bisa terkontrol dengan, dengan sesama, Pak? Ya, kalau... kalau apa namanya itu, istilahnya ini sudah on the track atau tidak gitu, karena kemarin dapat ilmu juga dari... Orang tua saya bahwa dalam perencanaan sesuatu itu harus dipantau masalah cash flow-nya, jangan sampai uangnya terlalu banyak ke legalitas atau banyak ke pembangunan seperti itu. Apakah di sini nanti itu diajarkan secara gamblang, serta titik-titik poin kunci yang mana yang perlu di, di, diperhatikan seperti itu, Pak? Itu yang di masalah finansialnya, enggak, Pak. Jadi, mulai dari pencernaan dan kontrol on the track-nya itu sudah sesuai atau belum dari projection-nya? Yang kedua, dari poin negosiasi, Pak, kemarin coba nyari tanah. Ya, Alhamdulillah, saya itu berteman dengan salah satu, mungkin murid jenengan, namanya Pak Irsar itu. Saya sering konsultasi dengan beliau. Salah satunya, kemarin coba kita cari tanah di daerah Malang. ya Pak. Nah, itu ketika kita melakukan negosiasi, itu kan biasanya kan kita ngitung ya, perencanaan RAP dan sebagainya nah untuk membantu meyakinkan pemilik tanah apakah kita perlu buka hitungannya ke beliau atau cuma poin-poin kunci yang bahwa ini bisa kita predik di apa projection ini bisa kita selesaikan dalam dua atau tiga tahun seperti itu atau mungkin ada kunci-kunci lain sehingga pemilik tanah mau melepas tanahnya dengan uh, istilahnya budget yang uh, apa semini mungkin kan seperti itu mungkin barangkali ada saran dari jaringan apunten mas. Ini kan senang kalau jawab pertanyaan seperti itu, saya senang. Jadi kan sudah paham benar ya. Selalu, Mas mas apa namanya, Mas? Mas Khoiri. Mas Khoiri. Selalu kan pertama, setelah kewajiban tanah, contoh aja. Berarti kan ada setelah tanah apa? muncul kewajiban legalitas perizinan, nomor dua muncullah legalitas pemecahan terlibat keempat muncullah pembiayaan untuk fasum asos kelima muncullah biaya konstruksi ya di bawah sendiri setelah itu ada muncullah biaya operasional ya Mas Kaidi halo halo Mas Kaidi ngampunten saya matikan barusan. Geng-geng, Saya beli saya, saya catat Pak soalnya. Benar ya. Betul sekali itu. Iya, Pak. Berarti kan muncul tuh di dalam cash flow akan muncul. Oh, Maret akan ada bayar berapa. Tanai Honora April gini. ada enggak bayar, Juni apa Juli apa. Itu kan Mas sampai 2 tahun ketemulah total atas biaya anggap aja 10M. Itu Mas Khairi ya. Nggih terus Pak. Nah. Setelah itu muncullah dilawan dengan apa? Lawan pertama adalah atas uangmu, benar ya? Yeah, yeah. Iya, right. iya. Ya, modal. Iya kan? Nengkono, awal 500 juta. modalis sekitar juta, gitu kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Bang juta maunya kan gitu nih. Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu kan ya. Pada saat muntah anak kegiban 50, 500 juta, karena dia minta lemah, masnya punya uang setiap kan lawannya gitu, minus kan? Enggih, laris. Bener nggak? Kurang. Biasanya secara klasik, kalau dia nggak punya kemampuan jam terbang, apa yang dilakukan? Utang bank, nah, negosiasi, dibalik nama, uang sebenarnya, istrinya di dia-dia. Kedua, jualan perang. Itu kan? Okay. Ini enggak, enggak, no, nanti ilmu-ilmu jadul lima belas tahun lalu diajarkan masih dipakai, kok lima belas tahun umur ini sudah dipakai masih dipakai, okay. ini okay. kan mengerikan karena lawannya, bayarnya cash outnya pasti di lawan yang tidak pasti, tadi nih, yo muter mas, enggak, okay. okay. enggak, mati, mati Pertama, mungkin lokasi pertama aman, selamat. gue Dua selamat, tiga, empat, gak mungkin selamat dah. Karena Gusti Allah masih pasti gitu. Nampak coba aja, di teman-teman Sentolo, santri yang lama hanya terus lari-lari kemana mana Akhirnya pas kecil besar mas, hebat. Tapi begitu besar hancur, karena apa? Dia nggak pernah upgrade, nggak pernah besarnya besarnya usaha, tapi tidak ditambahin besarnya pengalaman. Nah tugas kami di Sentolo, itu kan belajar terus. Iya kan? Belajar terus. Maka atas uangmu 5 juta tadi, ya dilawan dengan apa? 500 juta, enggak masuk. Maka berarti dilakukan, bu saya, contoh ini. bu saya tak jualan konsep, Silahkan dilepas, enggak apa-apa. Kalau sampai terjual orang lain, tolong ya uang 25 juta aku kembalikan ke saya. Kira-kira dia mau enggak? Insya, Insya Allah. Mau okay, okay. Okay. Masa lawan itu? enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. jual, kita. jualan kita. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Kasihan itu yang tidak boleh, oh. dan banyak hal maka di financial engineering itu saya sudah punya studi kasus. Efesnya sudah di bawah, yuk selesaikan atas kasus-kasusmu. Nah. Setelah itu kalau memang perlu pendam, ayo ganti selama tiga bulan ini. sudah bicara ya baik baik gitu pak clear clear clear, clear. clear. baik baik ya. pam pam dapat pak poinnya panjang panjang banyak poinnya sudah dapat jangan poinnya adalah sesuatu yang pasti di notaris jangan dilawan yang tidak pasti atas rencana penjualan nah mengppcb notaris itu dilawan rencana yang modal ya kan nah itu ya. yang banyak dilakukan Oh. Kalian masih berani bayar tiga tahun, dua tahun. Semua tapi tidak penjual itu ya dilakukan dan itu tidak pernah saya. Eranya sudah berbeda, Mas. Lima tahun ini sudah berbeda, apalagi setelah COVID ini berbeda. Tidak bisa pola negosiasi seperti itu lagi. Mungkin 10 tahun lalu masih bisa, tapi sekarang sudah nggak bisa, Mas. Seperti contoh di Kiragab, kita punya kewajiban 10M. Tapi bayar enggak Enggak. rupiah pun bayar enggak? enggak. Contoh di Marto Agung, bayar nggak? Enggak. Malah kita dibiayai atas tanahnya, dibiayai, dibayari ya dengan pihak ketiga, dibayari fasumnya, dibiayai perizinnya, dibiayai operasionalnya, dan tidak ada kewajiban serupiah pun atas bulanan. Caranya bagaimana? pendekatan sosial, pendekatan atas kebermanfaatan, pendekatan atas kemanusiaan, bukan pendekatan atas transaksi. Ini yang berbeda nih. Okay, Oke. Okay. Pendekatan terakhir apa? Menolong sesama. Pendekatannya itu. Karena pemilik tanah adalah terkendala sudah tua dan dia sudah udur, ya dia hanya memerlukan amal jariah. Nah, pendekatan inilah yang panjang. Oh, baik, itu baik. perlu waktu itu ada yang bicara orang tua maka banyak sate-sate itu yang di awal biasanya saya makanya mas, okay. tinggal okay. waktu ya, 15 baik. menit lagi tutup. Siap, siap. Terima kasih pak, bambang, yes, terima okay. monggo terakhir ya, saya capek nanti lanjut lagi, boleh hari rabu kita jam lagi belum kambing seminggu mbak Bu, kalau belum jam ya. teman-teman Saya cara saya yang belum pernah ikut ikutlah di potkan, ya nanti juga kita tanggal dua ada kelas namanya marketing bisu ikutlah, ya itu ada pendampingan tiga bulan tuh, itu tuh, nyambung semua. pertama memang di kelas finansial dan negosiasi itu menjadi kunci dasar awal pada saat penjualan. Karena strategi penjualan itu dimulai dengan mengerti cash flow, mengerti finansial engineering, mengerti negosiasi, setelah itu baru jualan. Tapi tidak bisa hanya memikir jualan, tapi nggak ngerti tentang way out -nya. terhadap keuangan itu seperti itu. Penjualan itu kok ada rencana atas harus berapa uang masuknya ya? Ini ngaco, ini banyak orang itu hanya belajar marketing, tapi tidak pernah belajar di financial engineering-nya. Nah, ini yang berbahagia: financial engineering ada yang namanya hardware dan software. Hardware itu apa yang dilakukan oleh partnership, pakai lembaga keuangan. Dan maka Kematemlah jualan kapleng, jualan rumah, sovelnya untuk menolong namanya aja. Ya, setelah itu baru jualan. Nah, pengayaan itu yang harus kita lakukan. Maka dalam bahasa Jawa, benar karuan benar bisnis itu bukan pakai otak kok, tapi harus pakai rasa. Bagaimana berbisnis pakai rasa nganggu roso maka di Indonesia namanya pencak silat. Pencak itu neng apa itu di penogoh silat itu adalah roso. Maka Pak teman-teman nggak usah terlalu buang belajar neng ini neng ini. Sudahlah lebih banyak punya satu jurus. Kata katanya si Bruce Lee ya. Saya lebih takut musuh saya hanya punya satu jurus, tetapi satu jurus itu dia sudah ribuan pakai dan terapkan. Daripada teman-teman punya ribuan jurus, tetapi semuanya malah mau mentah dan ilmunya hanya mengkandung Lebih baik kalau ilmu Jepang namanya apa? Akal. Pertama ada akal, otot, terakhir baru otak. Okol, otot, otak. Otak itu terakhir. Karena begitu okol dan ototnya jalan mati. K.I. balik karena Karena Bapak-Ibu semuanya itu menjadi pebisnis. Pebisnis itu adalah melatih intuisi. Kecuali di kampus. Duduk di meja, belajar buku, hanya keluarnya seperti itu. Tetapi bisnis asal ketemu dengan pemilik tanah tua. Pemilik tanah lagi pusing. Pemilik tanah yang... Punya anak banyak, tidak punya anak sendiri. ya Suaminya sudah enggak ada, atau istrinya sudah enggak ada. Itu berbeda sekali. Tidak bisa dipelajari, itu itulah bermain intuisi. Seperti yang kita lakukan di Jiladap, Alhamdulillah. 10 hari jualan 20 unit, insya Allah. Satu bulan, ya minimal 50 unit akan kita selesaikan. Tiga bulan, empat bulan sisanya 80 unit. Jadi total 128 unit, insya Allah. Bismillah, asal nama itu yang kita nolong, insya Allah bisa selesai semuanya. Jadi, saran kami, teman-teman yang belum pernah ikut kelas, ikut kelas di podcast yang akan kita lakukan pada tanggal Mbak Putri nanti, tanya chat Mbak Putri ya. Itu ada, nanti kita chat, dilihat itu sudah ada, ikut. Setelah itu, apa ikutlah financial engineering? Baru nanti juga ikut ada kelas bersamaan juga namanya marketing Bisu. Setelah itu, baru go ahead. Minta pendampingan dari kami, dari Sentolo. Kalau kami nggak bisa, pasti akan tak rekomendasi santri satri kita yang ada di seluruh Indonesia yang dekat di kota Bapak-Ibu. Tapi kalau hanya sekedar pengetahuan, cukup. Ini sudah cukup. Tetapi kalau mau bisnis, saran saya, jangan main-main. Dah, titik. Nggak selamat ya perutu Selamat mungkin pertama, kedua. Tapi berikutnya. Pengalaman kami itu sudah hampir 25 tahun, Mas. Sejak tahun 2006 pasca gempa bumi pasca risis, risis moneter ya 98 itu. jadi sudah cukup panjang. Kami belajar itu melihatkan atas salah dan kekurangan ya mungkin ada banyak kurang kami. Tapi kalau ada teman-teman yang merasa Bambang Ibnurunil Hidayat di menjelang usia tua kami kok Pak Bambang pernah eh, saya disalahi atau pinjam uang? Dipinjami mohon, tapi kasih tahu, insya Allah kami selesaikan ya. Supaya kami juga umur kita nggak tahu, usia sudah 60, puluh. Insya Allah selesai, gitu ya masih cukup, cukuplah atas atas kalau ada punya kewajiban mungkin satu juta, 2 juta mungkin juga. Karena juga pernah tiga tahun lalu ada ada murid kita ikut pelatihan tuh dulu bayar tiga juta, jaman dijupjicap. Setelah lima tahun dia kubuki saya bapak-bapak, saya sudah belajar dulu di Jakarta, di hotel, apa itu, si Putra atau di mana itu. Tapi kalau nggak jadi saya jadi developer, belum jadi, tolong pak uangnya dikembalikan. gitu kita kembalikan langsung, Alhamdulillah tak kembalikan. Padahal kan, sekolah itu, padahal ya wis. Tapi untuk saya nggak ngomong, dulu kan kamu makan. Dulu kamu kan ikut hotel. Nah, tolong bayarnya hotel dikembalikan, kita kan juga nah, itu kasihan. Berarti orang itu juga sangat terpaksa. Yeh, gitu saja teman-teman semuanya. Saya mohon maaf di waktu singkat ini. Sampai ketemu mungkin dari Rabu atau Kamis. Siapkan dulu untuk preview financial engineering. Ya, dan teman-teman, sasarankan -teman, itu kelajaran podcast, uh, yaitu pemula 3 hari, dan mungkin baru financial engineering. Kalau financial engineering tapi belum pernah ikut pemula, nanti bingung itu Bagi teman-teman, Wah kok malah suruh bayar ya, sudah jangan. Itu berarti mentalnya kan baru mentalnya masih sudah rusak itu jangan. Mentalnya mental seperti jangan. Daripada merepoti ya. Saya kadang-kadang berpikir, kamu kuliah 4 tahun, 5 tahun, masih nganggur. Masih bingung dan masih belum punya rumah kok ya. Ya kan, ya itu sebenarnya kemerdekan. minta maaf apabila ada salah dan kurangnya. Dan mohon maaf juga, mungkin saya sudah lama sekali enggak pernah melakukan YUM seperti ini, ini kan, karena, karena financial engineering yang bootcamp yang khususnya bootcamp dua hari, financial engineering uh, marketing di sini memang ya 100% tentu saja tidak digantikan oleh karena dasar-dasar, apalagi yang financial engineering itu itu kami sendiri karena cukup rumit. karena pasti pertanyaannya juga pusing. Finalnya jadinya itu banyak yang ikut adalah developer-developer uh, yang sangat biasanya sudah masuk UGD. Nah, seneng datanglah ke sini. Maka sentral itu juga dikenal dengan pusat rehabilitasi korban gagal jadi pengusaha properti. Dan itu nikmat buat kami, jangan takut, ya jangan sungkan, itu buat kebaikan kita bersama. sekali lagi saya terima kasih, ma Sampai ketemu hari Kamis atau Rabu, kita akan mengulang lagi. Kalau ada pertanyaan, disiapkan sampai kelasnya akan kita mulai. Mbak Tenun, makasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mbak Putri. Assalamu'alaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bapak-Bapak jodan dan juga yang sudah diberikan kepada teman-teman peserta. -teman mohon maaf juga saya karena keterbatasan waktu. Jadi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, masih ada suatu hal yang ingin ditanyakan, monggo di note saja terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin bisa ditanyakan kembali. Untuk waktu dan informasinya nanti Insya Allah akan kita kabarkan via grup. Jadi teman-teman yang mungkin uh, belum gabung grup atau mau daftar di kelas yang financial engineering maupun kelas pemula di properti monggo karena memang kuota dari kita terbatas jadi teman-teman yang belum berkesempatan ikut monggo ikut langsung menghubungi admin bisa raya atau menghubungi eh, ya admin dari kantor properti monggo di tumbuk di kelas kelas apa tuh kelas apa tuh? Marketing bisnis itu kan malah, dapat makan kan? Oh iya Pak 50 per tahun Tapi yang bayar 100 ribu untuk pengganti Dan dapat makan Jadi bagi oh, yang iya, tidak iya. makan pun mas, Itu silahkan datang Aku sama sekali, nggak punya uang sama ya sudah itu bisa 30 Ya, Jadi jangan takut Mau pasrah bongkoan Saya mau terus bener-bener yaitu-yaitu enggak punya uang sekali, bantu sama datanglah sentoloh, tak tampung dah, tak carikan pekerjaan itu juga boleh. ya. Yang penting semangat, jangan putus asa. Ya, masa depan kalian itu masih panjang. Jadi jangan, gara-gara uang masa depanmu ter terhambat, intinya kayak gitu. Tapi bagi yang punya-punya punya rezeki ya tolong, untuk bisa membantu saudara yang lain, untuk saling subsidi. Dan kebetulan kelas kita itu baru, itu yang di, di belakang layarnya Mbak Putri itu kita sudah punya kelas baru, insya Allah, nah itu kan keren kan, nah, itu punya kelas baru yang kita akan untuk kelas teman-teman semuanya. Gitu ya, saya perlu nambah teman-teman nggak pesimis atau... ya yeah, baik uh, mungkin pilihannya banyak ya teman-teman yang mau gabung di kelas yang marketing itu monggo bayarnya 100.000 dari pet maka terus nanti uh, juga diambilnya nanti ada pilihan pendampingan buat teman-teman yang mungkin ada kakling atau ada tanah yang ingin supervisi sama langsung oleh bank, sahabat bank sampai teman properti juga monggo tidak datang aja ke pesan properti nanti insya Allah di sini kita temukan solusi bareng-bareng kita insya Allah nanti ada solusi karena siap masalah insya Allah kita disolusikan begitu teman-teman nanti uh, untuk pertemuan kelas selanjutnya di preview kelas di hari Rabu insya allah kalau enggak di hari manis, nanti kita informasikan lagi teman-teman mungkin yang uh, belum pada datang teman-temannya boleh dikabari nanti uh, silahkan menghubungi admin untuk lingkungan Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bamba, atas waktunya teman-teman juga sudah meluangkan waktu. Insya Allah semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Kedepannya lebih berhati-hati lagi dalam berbisnis properti, lebih berhati-hati dalam memilih partner bisnis juga. Semoga dimudahkan segala urusannya teman-teman, dan kita bisa selaterasi dalam kesantaran ke properti. Saya tunggu kedatangan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat warahmatullahi wabarakatuh